Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. How are you guys? Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam sana baik-baik aja. As usual tiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gua buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan di video kali ini, gua pengen ngelanjutin buat ngebahas penampakan yang terekam di rumah sakit. Sekarang ini kita udah sampai ke part 6, so buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu linknya nya gue taruh di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Kita mulai pembahasan kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super creepy. Video yang pertama kali kita bahas hari ini berasal dari rekaman sebuah kamera CCTV yang ada di rumah sakit di New Jersey, Amerika Serikat. Ada seseorang yang bekerja di situ dan mengupload rekaman kamera CCTV di rumah sakit itu ke internet. Karena orang ini tuh ngerasa kalau banyak banget kejanggalan yang terjadi selama doi bekerja di situ. Salah satu contohnya... Kayak gini Ada sebuah troli suplai obat-obatan Yang bisa bergerak sendiri Dan sama sekali nggak ada yang ngedorong Dan video yang tadi itu sama sekali bukan Prank atau settingan ya guys Karena kalian bisa lihat sendiri Muka perawat yang ada di video itu Dua-duanya itu shock dan bingung karena mereka juga nggak tahu apa yang nyebabin troli itu bisa gerak sendiri, kayak di video yang tadi. Tapi kejadian yang tadi itu nggak seberapa, guys, karena beberapa hari kemudian ada sebuah kejadian yang lebih ekstrim yang menurut gue nggak masuk akal. Oh, Jim Send me the video when you- Oh, you. I'm gonna The best is when the one comes over It's like it, it didn't want to see the front of it, you know? Yeah. It's funded so that he doesn't have to look at it no more, whoever's in their room Jim, <laughs> Jim. Madeline, you didn't see, come and look at the second one Here comes oh. the second one No, the second one's moving now No way watch the second one then second one falls off and the lady comes in from do diagnosis so you don't know what to say she was like she was on facetime with somebody that's a second man any second oh. it happens. Look, here goes. look it happens look. this does not happen look it's a ghost <laughs> look at it who's spinning it It's spinning. It's spinning the cycle. It's got to be spinning. No there's way. no way Isn't that they spin. There, there's no way. I don't care if it's bolted or not. They, they don't spin like that. Mine ain't bolted in my house. Mine don't come and walk around my... <laughs> <studio>. Look. <laughs> Look. Look. That's true. Look. Look how that one just came out. How'd it um, come out like that? Okay. Um, that was pushed out. I don't yep. care what nobody says. You can tell me whatever you want. Me too. <laughs> I can't wait to show everybody. <laughs> Look. Here, wait. Where's Keith? Show them the thing. Look here. Look. <gasps> Look at this. Look. Look. Look at his No way. There's a ghost here. No way. I'm showing the ghost in the back. The ghost? Oh, did you ever see what happened last night? Forgot about it. The laundry. We'll die. They'll yeah. die. The laundry, all the laundry things are there, yeah. they just start moving. They just start coming out and moving and going in circles and what you call it. Uh -huh. Come and look. Yeah. But it's crazy. I never well, saw anything like awesome. it my whole life. Ada tumpukan mesin cuci dan pengering dengan ukuran yang sangat besar yang bisa bergerak, bergeser, bahkan berputar sendiri tanpa ada yang menyentuh sedikit pun. Gua tahu ya kalau emang mesin cuci pas lagi nyala itu mesinnya agak geter ya guys. Dan kadang bisa nyebabin posisi mesin cuci itu bergeser karena efek dari putaran mesin cuci itu. Ya karena mesin cuci gue sendiri di rumah juga pernah kayak gitu Tiba-tiba ngegeser sendiri karena efek putaran dari mesin cuci itu yang kenceng banget Tapi nih ya kayaknya gak mungkin deh kalau sampai bergerak kayak di video yang tadi Karena kalian bisa lihat sendiri bahkan mesin cucinya itu gerakannya bisa maju mundur guys Sumpah ini aneh banget ya Gue sama sekali nggak tahu nih apa yang bisa nyebabin mesin cuci itu bisa gerak kayak di video yang tadi kalau misalkan gerakan yang tadi itu disebabkan karena efek mekanisme dari mesin cuci itu yang sedang bekerja, gue yakin banget kayaknya bukan deh. Dan sekali lagi ya, gue yakin banget kalau video ini jelas-jelas bukan prank atau settingan, karena ini diambil dari rekaman kamera CCTV yang ada di dalam rumah sakit. So, pastinya bakalan banyak banget yang harus disiapin untuk bikin video settingan kayak di video yang tadi. Dan itu sama sekali nggak gampang. CCTV so video yang kedua ini berasal dari seorang petugas medis yang ditugaskan untuk mengawasi monitor kamera CCTV di rumah sakit hari itu tiba-tiba do itu notice ada sesuatu yang aneh yang terekam di kamera CCTV perhatikan baik-baik This is channel one, that's room one, right? This thing was standing in the corner. Room one is all the way down there, it's the last door. Nobody's in here. We got people in room three doing surgery, but nobody's in here, look. Really. I've been chilling at the desk, and this thing said movement detected. We got people in here, but not room one, and that thing is gone. Ada sesosok makhluk transparan berwarna putih yang berdiri di depan komputer di monitor CCTV itu. Padahal petugas medis ini bilang kalau ruangan itu sedang kosong. Bahkan nggak ada orang yang boleh buat masuk ke ruangan itu. Doi juga sempat masuk ke ruangan itu dan ngevideoin. Dan beneran aja di dalam situ literally nggak ada siapapun. Dan pas Doi balik lagi ke ruang CCTV, sosok yang tadi udah ngilang dari monitor. So kira-kira yang tadi itu apaan? Sejak video ini viral, banyak netizen yang bilang mungkin aja sosok yang tadi itu adalah arwah dari salah satu pasien yang meninggal di ruang operasi itu. Yang dulunya mungkin tewas karena prosedur operasi yang gagal. Video yang ketiga ini berasal dari Go Indonesia yang cukup populer di TikTok bernama Andri DMS. Video-video Do ini super creepy dan Do ini sering live stream di tempat-tempat yang terkenal angker. Salah satu tempat favorit doi buat live stream adalah gedung-gedung kosong bekas rumah sakit. So nggak usah gue jelasin panjang lebar, perhatikan video yang ini baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua yang ada di sini, tunjukkan eksitasi kalian kalau memang terjadi. ada sosok berwarna hitam yang terekam melintas berjalan di ujung ruangan. Dan si Andre itu nggak takut sama sekali. Tapi Doi malah kejar sosok yang tadi. Tapi pas Doi sampai di ruangan itu, ternyata sosok yang tadi itu udah ngilang, guys. Doi juga sempat puter-puterin kameranya di dalam ruangan itu, dan beneran nggak ada siapapun. Bener-bener kosong. Asli ini creepy banget sih. gua sama sekali nggak yakin ya apakah video ini real atau fake, tapi yang pasti video ini direkam pada saat Doi sedang melakukan sesi live streaming di gedung bekas rumah sakit itu. Dan menurut gua, pastinya untuk bikin video settingan kayak gini pas live stream itu nggak gampang guys. Video yang keempat ini bukan diambil di rumah sakit, tapi di sebuah panti jompo yang ada di Australia. So, banyak karyawan yang bekerja di situ yang ngerasa banyak kejadian aneh yang terjadi di Panti Jompo itu. Mulai dari barang-barang elektronik yang sering mati dan nyala sendiri, sampai kursi-kursi yang ada di gedung itu yang sering kegeser sendiri. Nah, suatu malam, petugas security yang bekerja di Panti Jompo itu dikagetkan dengan sebuah kejadian yang terekam di monitor CCTV. So, sekarang gua pengen kalian perhatikan video yang ini baik-baik. Lampu-lampu di ruangan itu berkedip berkali-kali, dan juga ada sebuah bayangan hitam yang jelas melintas di depan kamera CCTV ini. Dan bayangan itu seolah kayak deket banget sama kamera ini. Bahkan, bukan cuma sekali, tapi dua kali guys. Banyak banget yang ngerasa aneh sama penampakan bayangan hitam yang tadi. Karena sama sekali nggak mirip kayak debu atau serangga yang nempel di lensa. Dan lebih anehnya lagi, kenapa bayangan hitam yang tadi timingnya itu bisa pas banget, munculnya pas lampunya itu lagi berkedip? So, apakah yang tadi itu cuma glitch dari kamera CCTV ini? Apakah kamera CCTV di panti jompo ini ada masalah, atau jangan-jangan emang bener kalau sosok berwarna hitam yang tadi itu adalah sosok penunggu dari panti jompo itu yang sering gangguin karyawan yang bekerja di situ? Kabur. So, ada dua orang sahabat yang entah tujuannya apa, mereka iseng aja buat masuk ke sebuah gedung yang dulunya adalah sebuah rumah sakit. Mereka masuk ke situ, nyalain kamera, dan mulai ngerekam. Tiba-tiba di ujung lorong, mereka ngeliat ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam yang melintas dan masuk ke sebuah ruangan yang ada di situ. Dua orang ini langsung notice sama penampaknya yang tadi, dan otomatis mereka takut dan buru-buru buat kabur. Tapi abis nenangin diri dan ngumpulin lagi keberaniannya, doi dan temennya coba buat masuk sekali lagi ke gedung itu. Right there, right there, right there. See it? River. What the? Oh, what the? I saw, I saw that. That was actually a person. Well, I'm not joking. Let's get out of here. Come on. Hold on, hold on. man? No, dude, no, that's. Oh yeah, now now you're scared that there's It's actually a person. Not joking. There's <laughs> actually a person. Bro. You sure? Yes. I can heal him down. The 20. I can't hear anything, dude. <laughs> You're an idiot. You're crazy. No, I'm not. Yeah, can't do 100%, but walks past again. It's a real person. <laughs> I don't trust this place, man. This place is <laughs> creepy. Sure it is. Tell you what. All right, well, then let's get out of here. Yeah, come on. I we just gotta keep recording back that way. <laughs> See if, like, they start running or something. if <laughs> <laughs> he does, I have this. This, I'll go at him. Masih sama seperti yang tadi, bayangan hitam itu tiba-tiba muncul lagi di ujung lorong dan berjalan masuk ke sebuah ruangan yang ada di seberangnya. Tapi kali ini, dua orang ini coba buat hirauin sosok yang tadi. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba ada suara teriakan yang kenceng banget ke arah mereka. Seolah sosok siluet berwarna hitam yang tadi, itu berteriak sambil berlari mendekat ke arah dua orang ini. Otomatis mereka berdua panik dan langsung kabur dari situ untuk yang kedua kalinya. Nah dari sini udah jelas banget ya, kalau yang tadi itu jelas-jelas bukan setan, tapi itu orang. Tapi ngapain coba? ada orang yang tinggal sendirian di dalam sebuah gedung yang dulunya adalah bekas rumah sakit yang terkenal angker. Kira-kira orang macam apa yang tinggal di situ? Dan suara teriakannya itu asli creepy banget, men. Gak tau ya, meskipun ini bukan penampakan setan, tapi menurut gue ini videonya creepy banget karena sebenarnya manusia itu jauh lebih menyeramkan daripada setan. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya